Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemelajar. Jumpa lagi dengan saya Darman Channel YouTube. Darman sang pemelajar pada hari ini uh, akan membawa uh, menyampaikan eh uh, YouTube sang pemelajar ini akan is. Uh, nantinya akan berisi sumber-sumber ada berbagai video-video pembelajaran, pembelajaran dan video-video yang lain sehingga dapat terinspirasi kepada para pemirsa uh, melalui pada dalam video di, dalam YouTube ini tentunya uh, akan disajikan informasi-informasi terkait dengan video-video uh, materi uh, pelajaran dan dapat diakses oleh uh, khususnya oleh para mahasiswa. Demikian itu yang pertama. Salam pembelajaran. Ini adalah soal ekonomi